Ini dia 7 hero oflaner season 21 yang wajib kamu pick di rank. 7 hero Xborg dari Roll fighter yang sekarang jadi langganan Ben di ini, gengs Semenjak kedatangan item baru War X ditambah juga buff yang pada update 15 Juni lalu, Nero makin panas dan terbakar-bakar banget. Nero ngeselin banget kalau ketemu one by one di XP lane membuat XBorg sangat ditakuti sebagai offlaner karena skill 1 nya ini memberikan true damage sambil nge hero musuh nah ini membuat banyak player kalau ketemu hero ini harus meminta bantuan hero lain untuk men tapi gak cukup 2 hero aja untuk bisa ngalangin XBorg kalian harus menghancurkan viraga armornya dan menghilangkan Immortalnya di early game pantasan aja ya, nih hero sering banget di-ban kalau Xbox Raws Draft Pick, kalian wajib banget sih nge-pick hero ini di ranked. Untuk pelengkap offline yang bagus, gua rekomendasikan buat item export yang satu ini, ya.